Halo Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Bang Emet Sang Pelancong Bang Emetnya mana? Maaf saudara-saudara, berhubung video ini judulnya agak aneh Bang Emet ngumpet dulu ya Gini, kali ini Bang Emet ada di kawasan Food Street Pantai Indah Kapuk. Nyobain apa? Nyobain Cikentu telur gulung Seperti apa? Yuk kita lihat Ada banyak banget jajanan di sini dan kali ini pilihan Bang Emet jatuh ke cikentu telur gulung. Kenapa? Selain halal, mestinya dia juga nggak terlalu berat dan bikin kenyang kelihatannya. Dia cukuplah untuk nyemil sambil jalan atau menikmati pemandangan. Harganya juga relatif terjangkau dan namanya juga unik, cikentu. Beri apa ya? Setelah menunggu antrian yang cukup panjang, akhirnya jadilah hidangan yang Bang Emmet pesan. Berikut ini penampilannya. Dari sisi penampakan, chicken telur gulung ini kelihatan unik dan menggiurkan. Telurnya ditempatkan dalam gulungan tusuk sate, persis sate biasa. Bedanya, ini telur yang digoreng dan digulung di tusuk satenya. Ia disajikan dalam cup kertas sehingga bisa kita makan di tempat atau take away. Atau disantap sambil jalan-jalan, santai, bisa juga. Dari sisi porsi, namanya untuk cemilan, chicken to telur gulung ini, ya cukuplah Ada 10 tusuk sate telur yang cukup untuk mengganjal perut yang tidak terlalu lapar, tapi belum siap untuk diisi dengan makanan berat. Ada juga bumbunya yang bisa kita pilih, mulai dari barbecue, balado, cheese, seaweed, spicy, atau pizza. Nah, di sini kita bisa lihat cara memasaknya sederhana, jadi telur dikocok, diaduk-aduk, dan dituangkan ke dalam penggorengan panas, penggorengan yang isinya minyak panas maksudnya, dan langsung digulung pakai tusukan sate tadi. Nah, kayak gitu tuh. Jadi dia nggak ada teknik yang aneh-aneh, cuma beneran telur digulung, telur digoreng, lalu digulung, nggak dikasih apa-apa. Cuma beneran telur dikocok dan disiramin ke dalam penggorengan berisi minyak panas. Lalu diambil pakai tusuk sate, digulung, dan jadilah telur-gulung. Tinggal dikasih bumbu sesuai dengan keinginan kita. Nah, seperti ini dia. Kalau sudah selesai digoreng, ditaruh di tempatnya. Lalu ditaruh di gelas, setelah itu baru kita pilih uh, spice atau bumbu penyedapnya, mau rasa apa, kita bisa pilih. Dan langsung kita bayar, dan langsung kita bisa nikmati. Nah, ini dia pesanan Bang Emmet, sudah jadi. Seperti ini penampilannya. Nah, bagaimana rasanya? Nah, sekarang kita coba kayak apa rasanya chicken to telur burung original. Ini bentuknya kayak gini, kelihatannya sih enak. telur digoreng digulung tapi enggak garing ya karena digorengnya cuma sebentar dan dia enggak pakai tepung jadi ya telur biasa karena enggak garing buat Bang emet yang doyan gurih-gurih -guri, ini rasanya kurang garam kurang gurih tapi buat yang darah tinggi yang nggak cocok sama kebanyakan garam, ya ini mungkin pas. Tapi ya itu, kurang garam kalau kata Bang Emet Oke, kapan-kapan coba, mungkin Bang Emet coba rasa lain. Tapi ya, oke okay lah. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.